Apa? Ya, Banyan. Bukan, apa yang ya. ya, kau bawa uangnya? Nih, hala intro cho Banyan. Hai Bang, nya len tereng urung. baru cowok zaman now. Nya urung gares. Ih, di luar kepala. Jag dile, yang pulingnya. Abang! Abang! Abang! Raplung aja! Raplung aja! Denny! Dekau! Kamu duduk! Saya tidak buka lagi! Denny ya! Kita selfie di! cantik. Oh. Ya, dia bahnya. Caca urau sibuk ke leung tupai. Bikin leung tupai? Ya? Oh, kalau kau orang Oh, lampu dia orang. Orang lampu jajow, rong, lampu kena si, ah. kena. lampu kena la lampu kena lampu lampu kena kena. Orang lampu kena lampu kena kena. Orang tupai kena Orang Orang lampu kena kena. Orang lampu kena Orang lampu Orang lampu kena kena. lampu lampu lampu Oi, lu bermenggro anu. Dah bodra lu Mana no lenjak? ada jawaban. Ada no wak tak kenal. Budak dah berjalan bos. Yo. Nah, tak ada. apa aku dah bau maknya. apa kau? apa kau? apa dah kau yang kata kau kerja kanjil idee? Oh, lepas pihahan keluarga, apa dah? Berusaha, beri usaha, bergerak. Bergerak empat, kerja berusaha. kerja banyak. Kau dah idee? Tanya angin, mukliin, gaya teroy, lalu dia berkeji dia muker do pihahan dia. Nampak tuh mape deh ni, riko panai nah. Labuh, apa tuh dok? Dia mengata nak keluar manggul, Ihalain tah cewekan. cewek ya, lagu itu. lagu zaman. Kamu mau aku? Di mana? Ya, orang garis. Di luar kepala. Jangan dia, jangan kulinya. Omad, bang. Siapa bang. Ini orang keren. Ini orang keren. Keren? Keren, bang. Ini orang keren. Oh, ya. Saya kenal dia, bang. Ini orang keren. Ini orang keren dan aku dah goyang. Anam kena goyang leh ni dah. Ah bawa leh. Noh leh. Noh leh nak gerlo. Beb. Hati-hati, hidung penyakit langgang kampung. Oleh panik hidung truknya akak je. Aduh, nak leh ni akan kampung mato yo dek ni yang kita pergi. Hai, memang boleh-boleh kejeng dong tadi enggak deh mana dia dong pegang dari deh deh deh yang kita halo halo nak sudah janganlah tanam pinang rapat rapat kuat apa analis ana abang rajin umrah agar puyuh tak dapat lari ku pinang pinang dada dapat ura urai awan urai. Oh, bubuina Rupa, rupanya, rupa kalian yang lupakan rupanya anak. Oh, anak apa? Anak apa, Bu, lo ke Udah, udah, udah Udah, hari kami pilih menghadirkan hari yang sangat spesial. Kenapa? Uh, Karena hari ini ada adegan EU yang pertama. Kedua ada gangguan linglung. Yang kedua ada gangguan linglung. Pokoknya memang saja. Uh, uh, ini ada komplain bang. Kalau ada ganggu grogol dalam linglung, kita pindahkan untuk abang saya. Jadi kami Ayuh, mau demi menyusifkan satu film kami, walaupun tetap hari panas yang ini ya, kita semangat kami lantar. Oh ya, jelas lah, semangat jelas. Walaupun nah. urung berkata apa, aku lantar semua. Ya. Ini bangat. Ini semua. Ya. Kalau rencananya, kapan keluarnya, Bang? Insya Allah kalau sudah siap, kita nonton bareng, mm -hmm. langsung kita cedak. Bahkan ya. kita adakan Sedih ke Jakarta. Nonton bareng, habis itu cedak? Bukan cerita lu baru nonton? Bukan cedak Di film ini kan banyak yang sudah menunggu.